Bapak muda ada pula bapak muda jualan Jin ini macam mana nih itu buka apa apa musik lapak muda oh. nasi goreng pakai sapi pakai kambing pakai sapi, ayam lagi pakai dino ya udah udah hmm. lagi itu, udah adik adik makan karpet kok macam mana nih kok kosong ini karpetnya yang ada nih belum besar oh belum besar Ini baru tempat yang mantap. Baiklah, cewek. Dah. Cewek apa muka? Kucing apa ni bulu banyak kali. Banyak ahli bulu lah ni. Putih. Oh, cewek ni, cewek ni. Ha, uh, halo, Bu. Ya, lagi apa tak lagi sekarang ini? Hidup kenapa bunyi pe aku? Ini dia maksudnya ibu dan anak aku. Ah. Tapi lama ke sini dia. Ya duduklah. Sendiri kan? ya ya nama video ya. juga lagi ngapain? ini toh apa ini toh iya macam mana gamenya tuh bukan game tiktok kok ga? ini video Ma macam Ito. game perang tuh tembak tembak tuh enggak game tiktok itu enggak kayak mana gamenya kayak mana tuh enggak nampak nih Isli, ini ini, ini biji. apa biji mataku nggak nampak nih ini, ini. apa yang terus kayak gitu nampak nah. oh oh ya aduh <laughs> Terus kayak nih? Cuma kayak gini, gini? Salah sekarang gimana Enggak geru kali Kenapa? Waduh. Anak siapa mana nih? Emaknya mana, jualan oh, Anak mana hmm, gini? Bang, Ya udah, apa tunggu dulu, tunggu dulu. Baca dulu nih apa menuan bapak muda, ada pula bapak muda jualan macam ini bukan bapak muda, ini kelapa muda oh, kelapa nah, muda maka nggak mas lagi nih eh, ngara-ngara lukdun udah lain nih ya, abang nggak kali, sikit mata nggak lagi nih ah, kakak nggak pesan lagi nih liang, pesan pesan. nih bapak, apa Kak -kak, pesan bawa-bawa masak, kakak kasih buat mamak nih abang bawa pulang terus kasih buat mamak, jangan dengerin nih kakak nih ya kakak, kakak pesan udah nggak apa-apa kasih buat mamak kan nengok dapet ada dia datang hari mamak dia dia ya dong apa buat mamak seluruh minum minum belum minum untuk Tung Tunggu-tunggu itu, itu aja ya, pesan. Tau, pesan. pesan. bilang mama aku ya. Itu. enggak tahu. tiba-tiba pesan? Kenapa? Dia warning. Kenapa? Pandang eh duduk sendiri sama buaya darat tuh. lah Bang ada kan? nggak ada ambangnya ini kan? nanti buka sendiri kan? iya sendiri. adek-adek makan garpu apa macam mana nih? kok kosong nih garpu ada yang nggak ada nih? Sampai oh udah bosan bilang lah. musibah tuh aduh si. tuh. tuyul tuyul semalam nih gak garani? kamu diapa? nih kelapa muda pakai apa skin? pakai skin aja ada? bangkinya nggak ada di mana berarti? oh kalau enggak, enggak. Ja, ja, ja, nasi goreng, pakai sapi, pakai kambing, pakai pati ya. ayam lagi, pakai cendol. Ya, macam mana? Bukan begitu saja, Pak. Saya tak buat yang saya dulu buat. Kalau tidak jadi, apa? Tidak enak, Cappuccino ini. Ya, sudah enak. Apa? Kalau tidak ada, tidak jadi. Betul. Loh, tidak jadi apa yang ini? Apa kalau tidak ada Cappuccino, pakai cap, uh, kelapa mulut no. nah, itu, tidak bisa minum? Alah. Itu. Itu mana juga? Tak pakai itu. Pulang? Ya, ada. Memang tidak enak minum lagi. Ya. Kok pulang abang? Jadi adik, -adik. nih. Ya mau ke sana, Mbak, ada. Enggak ada, enggak ada, enggak ada. Loh. Enggak ada, enggak apa-apa. Enggak jadi berarti ya. Tenang aja, Kak. Terima kasih ya. Ini laptop sudah ada oh, mengintip ya. Yaudah, Bisa, ya, dia udah iyalah. Siska, mau ke apa? Bisa lihat menunya. perendangan aja sekalian. bang kok rendang sih nggak ada rendang lah di sini. ya kalau nggak ada berarti nggak pesan. loh kok kayak gitu? ya memang nggak gitu udah. gitu lah bang. dia kan kalau pembeli itu adalah raja, berarti pelayan harus melayani raja. ah gitu. berarti kalau rendang nggak ada berarti nggak pesan. eh nggak usah deh bang. enggak bang iya udah aku pulang aja lah iya bang. mau pulang ra? Tak mana mana, pulang juga lah. Kau ini tu. Ba, ba, aduh. Bang, adik dah sampai, adik pulang ya. Terima kasih ya itu Maya? Iya. Mudah, ya? Redi ya? ya? <guluh> <suara> <guluh> ya? Uh, okay. Tergoda pandangan mata. jatuh cinta. Kau kenal Apa lu? bi? -imakan? Buka, kap, uh, yang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 ya ya iya, aku pengen mandi deh. Kakak, kawan, ngium. ya ada